Baik, teman-teman bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan salam sadi di sini di Al-Qur'an Jaya, teman-teman. Semoga kita semua tetap dalam lindungan rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan kali ini yang akan kami bahas adalah mengenai adjustable voltage atau e rangkaian yang dapat menurunkan e nilai tegangan. Nah, jadi dia prinsipnya supply tertingginya nanti diturunkan step by step e Menggunakan Trim pot ini ya trimmer potensiometer Ini berbeda sekali e, Dengan potensiometer yang Pada umumnya teman-teman ya Yang biasa e, Ada di power ampli dan sebagainya Seperti itu Oke okay. Kalau ini Lebih banyak ya putarannya Seperti itu Jadi dia putarannya tidak hanya 360 derajat Jadi dia bisa tiga kali 360 derajat. Jadi putar seperti ini ya. Kalau lebih. Oke, dan ini uh, IC-nya menggunakan IC LM25 ya. Menggunakan IC LM2596S ya. Oke. Uh, lima kaki seperti itu dan gambar rangkaiannya seperti di sini teman-teman ya oke di gambar rangkaiannya itu uh, di datasheet-nya juga seperti itu itu teman-teman bisa melihat di situ ada uh, nilai tegangan maksimal yang bisa masuk ke rangkaian ini ya ini lihat tegangan maksimalnya, dan arus maksimalnya berapa seperti itu. Dan ini di datasheetnya itu 3 ampere seperti itu teman-teman ya. <tuh> Oke, okay, teman, teman bisa lihat di situ ada dua datasheet yang selalu kami sampaikan. Oke, okay. kalau teman-teman ingin membeli IC-nya saja, itu kisarannya di online marketplace. Ya, lebih tepatnya di salah satu online marketplace, itu antara 3.000 sampai 4.000 rupiah kurang lebih. Belum ongkir ya seperti itu. Kemudian kalau rangkaian jadinya seperti ini, nih eh, tidak sampai 10.000 seperti itu Sekali lagi, eh, belum termasuk on seperti itu teman-teman ya Dan ini cara menggunanya sangat mudah sekali Yang sebelah sini itu inputnya positif eh, negatif positifnya Yang sebelah sini outputnya, hanya begitu saja teman-teman ya ini tegangan uh, maksimal yang bisa masuk. Saya ulangi itu sampai 45 menurut di uh, berbagai sumber termasuk data sheet. Tapi rata-rata ini uh, antara 37 sampai 40 dan harusnya sekitar 3 ampere seperti itu. Oke, kita akan coba uh, menggunakan ini. Ya. Oh ya, terlepas dari kontroversi mengenai uh, kit ini yang saya melihat sendiri di beberapa video di YouTube teman-teman bisa nyari di YouTube ya bahwa kit ini eh, apa ada ketidakstabilan atau ketidaksinkronan seperti itu ketika eh, putarannya sudah turun dia malah tegangannya tambah naik logikanya adalah logikanya loh ya ketika tegangan naik maka putaran akan naik ya itu dilihat dari e, kasus tegangannya. Tapi bagaimana dengan arusnya? Nah, seperti itu. Itu kami tidak membahas itu atau tidak membahas sejauh itu. Kami hanya membahas bagaimana ini bisa digunakan dengan baik seperti itu. Sebagai tegangan sumber, kami menggunakan ini. Adaptor 12 volt 1 ampere, Oke? Seperti itu, teman-teman, ya. Kita akan cek Masukkan ke sini. Oke, kita cek dulu ya. Tegangannya ini keluarnya berapa? Oke. Tegangannya terbaca 12,49 atau 12,4. Bisa jadi ini 12,5 seperti itu ya. Oh ya 12,5 Nah turunnya kurang lebih seperti itu Oke okay. Kita langsung masukkan ke sini aja teman-teman Ke inputannya Ini belum ada beban ya Oke okay. Belum ada beban kita hanya ngecek uh, Ya kalau dia nyala Oh ini ada lednya ya Kalau di beberapa tempat Di sini nih led teman-teman ya Di beberapa ini ya Cuma di sini tidak ada LED ya. Saya tidak tahu ini kok tidak ada LED-nya. Karena di keterangannya juga tidak dijelaskan seperti itu. Saya coba nyari LED ya. Mudah-mudahan dengan LED ini bisa menunjukkan ini ya. Mana posisi negatifnya ini. Oke. Saya lipat dulu. Oke, saya coba-coba menggunakan LED ini, kalau nggak bisa ya. Ya, mungkin memang bukan jalurnya seperti itu, tapi kita cek aja di sini teman-teman. Ini out ya, negatif ya. Di sini positif. Oke. Oh, itu kan nol ya mungkin karena ini kurang ini oh, itu saya putar ke kiri lagi ya sudah mentok kiri teman-teman sudah tidak bisa turun lagi 1,2,2 saya putar lagi ke kanan Apakah dia akan naik tegangannya? Oh. Ini kok tegangannya tidak naik-naik Ada apa gerangan? Apakah salah? Tapi sudah benar, in positif, in negatif Di sini Ini sudah benar Kita putar Oh bisa teman-teman Ya bisa ya Turunnya kita pelan-pelan Saya Satu Oh harus pelan-pelan gini teman-teman Harus smooth Ya smooth Oke Satu koma berapa ini Oh, mentok di 1,2 Tertingginya berapa? Ya, jelas 12 lah Karena dua 12 Oke, ini 5 Kalau di HP-HP itu seperti ini ya 5 ya Oke 5,00 susah sebetulnya sih Apakah ini bisa mendapatkan 5,00 teman-teman? Ya Ya, susah juga ya. Oke, ya susah juga sih. Stepannya itu, nah ini termasuk 5,0 sudah sih. 5,00, langka seperti itu. Stepnya itu halus sekali ini, teman-teman sudah. Saya naikkan sedikit Ya, ya, wah susah. Oh, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu. Ya, susah sih, seperti itu. Tapi tidak apa-apa ini sudah bagus kok. Stepnya itu satu-satu ya. Oke, kita naikkan menjadi fullnya yaitu 12 volt. Oke, ya masih gak ada. Ya, tadi 12, berapa tadi ya? 12, 4 kalau nggak salah. Apakah ini bisa ke arah situ? Nah, sudah tidak bisa, teman-teman. Ini distabilkan ya, betul-betul distabilkan. 12,2 2 full. Eh, bisa sih. Oke, kita akan kasih beban. Sementara bebannya ini ya. Oke, kita akan coba yang ini, kipas yang ini. Apakah benar uh, kecepatan dengan lininya tidak sinkron? Tapi bukan itu tujuan utamanya. Kita akan cek di sini. Ini kami tidak mengukur arusnya ya. Oke, langsung drop sekitar 0,5 uh, volt ya. Kita akan cek, kita turunkan. Di nilai tengahnya katanya. Ya, kenapa tidak turun dirimu? Kenapa dia tidak turun, teman-teman? Ini kurang menggigit Apakah ada yang salah Oh sudah turun sih Sebenarnya memang Kita cek Oh ini kok Tidak mau ya Apa masalahnya? Ini, oh, oh, di sini. Masalahnya di sini, teman-teman, karena memang japit-japit begini ya, seharusnya disorder, nih ya. Oke, okay. oh itu, oh, oh, lonjakannya ya, entah ini lonjakannya memang begitu, atau memang karena, oh itu, apa perlu driver ya? Seharusnya ke kanan ini nambah dong. Ini kok malah ke kiri yang nambah. Oh ini. Jangan-jangan hmm, kayak ini belum stabil bener ya? Atau saya ganti dulu posisinya, posisi gigitannya? seperti ini oh ini ini nol ya ini ya eh belum ditanjapkan Deng oke saya gigit di sini teman-teman ya, ini mungkin karena masalah gigitannya saja oke es lepas bos sabar teman-teman ya oke Oke, di sini gigi dong yang buat. Oke, saya kirikan ya? Ini kiri sudah ya? Ya, di kiri bola balik. Di kiri bola balik tidak ada ngaruh. Tidak ada turun, padahal ini sudah beberapa kali putaran. Saya tidak paham kenapa begini. apa saya yang salah. Padahal posisinya sudah benar, gigit-menggigitnya. Sudah turun. Oh, turun teman-teman. Oh turun, turun, turun, turun Memang posisi ya, ini seharusnya disoder ya Oke, itu lambat teman-teman Apakah ketika di angka 4 akan menuai kontroversi Itu mulai lambat teman-teman ya Mulai lambat, 6, 6, 5 Oke, 4, lambat ya Begitulah Seharusnya teman-teman Dan ini frekuensinya 150 kHz Ya katanya seperti itu Di internal clocknya ini Dan ini lumayan stabil sih menurut saya 4 ya Tiga Tiga Dua Dua Satu Tidak ada masalah ya Hmm Oke mentok ya Oke saya naikkan lagi teman-teman Saya naikkan lagi teman-teman ya Putar kanan lagi Oh Yang tadi itu kenapa baru bisa jalan Di empat kalau dari atas ke bawah, dua masih jalan, tapi kalau dari bawah ke atas, empat baru bisa jalan. Karena memang mungkin ada inersianya seperti itu ya. Atau kelembamannya ya. Ini kan lembab sekali kipas ini ya. Segitu. Segitu. Ya, normal sih menurut saya sih Normal sih menurut saya ya Teman-teman Apa mungkin harus beda beban ya Oke, ini normal ya dengan ini ya Ini 12 volt kok Oke, normal Ada lonjakan yang uh, Berarti Oke Di sini ya Oke oh di sini sama saja. Ini ada pengamannya sudah ya. Oke, ini 4. Eh, ini 11 ya, teman-teman ya. 11. kita turunkan. Ternyata motor agak rusak itu ada gunanya juga ya, jadi bunyinya itu, nah kedengeran ya kalau bunyinya semakin melambat ya gesekannya seperti gas begitu. Normal ya. woi oh, bunyinya Bunyinya luar biasa, teman-teman, nge -nge -nge. Bunyinya ngeng -nge. Oke, redup ya. Okay. Ini dua ya Dua baru ada reaksi Oke sip, mantap teman-teman, luar biasa. Terima kasih ya sudah menyaksikan sampai akhir di sini dan rugi kalau nggak menyaksikan sampai akhir. Oke terima kasih. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat dunia harbata teman, teman semua. Kami akhiri boleh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.